Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Ini ada berita mewujudkan terkait salah seorang ulama kita yaitu Habib Bahar bin Smith Ini ada informasi kawan Coba ini tapi saya dapat dari beritanya ya nah, Ini dari salah satu media online yaitu Demikurish News Dengan judul Geger Habib Bahar Smith ditembak orang tak dikenal Nah Asis Iyanuar ungkap kronologisnya dalam sebuah video menyebutkan bahwa Habib Bahar bin Smith ditembak orang tak dikenal pada hari Jumat 12 Mei 2023. Video tersebut menampilkan pembicaraan dua wanita yang membahas penembakan istri dari oh, pening, membahas penembakan istri dari Habib Bahar bin Smith. Dalam video itu menyebutkan Habib Bahar ditembak sekitar jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Ya saat sedang mencoba mobilnya Peristiwa penembakan Habib Bahar disebutkan berawal saat Habib mengendarai mobilnya dan ada dua sepeda motor yang mengikutinya Salah satu suara yang disebut Umi mengatakan bahwa baju Habib Bahar setelah penembakan bergeliman darah Tak hanya baju, sorbang Habib Bahar juga terkena darah dari Habib Bahar sampai di foto Kak Luen dalam kurung Fadlum Faisal Balkoit istri Habib Bahar Bekas darahnya jelasnya Selain itu juga disebutkan bahwa darah Habib Bahar juga berciciran di mobilnya nah, Bahkan Habib Bahar bin Smith juga dibahas oleh Edi Mulyadi di akun Youtube Ed Anti Oligarki Ya, Edi menjelaskan bahwa dirinya berhasil melontak Asis Januar dan ternyata Asis pada Jumat 12 Mei malam meluncur ke tempat lokasi. Kedatangan Asis ke tempat Habib Bahar karena mendapat informasi penembakan itu. Setelah sampai di lokasi, Asis bertemu ya Asis bertemu langsung dengan Habib Bahar. Dia mengatakan bahwa malam itu mendapatkan informasi dan segera meluncur ke lokasi. Kemudian bertemu langsung dengan Habib Bahar, terang Edi. Menurut Edi, Asis menceritakan bahwa Bonar terjadi penembakan. Di mana penembakan terjadi saat Habib Bahar mengecek kendaraannya. Postia penembakan terjadi saat Habib Bahar saat keluar dari mobil saat mengecek kondisi mesin mobilnya, terang Edi. Akan tetapi menurut Edi, Asis tidak membenarkan jika Habib Bahar diikuti oleh dua pengendara sepeda motor. Asis juga menceritakan bahwa Habib Bahar telah mendapatkan perawatan di rumah sakit Dan kondisi Habib Bahar dalam keadaan sehat Namun Edi mengatakan bahwa Asis masih belum bisa mengungkapkan penjelasan Yang lebih detail tentang penembakan Habib Bahar bin Smith Nah itu beritanya kawan saya baca dari Demokrasi Nah ini saya juga kaget Tadi kaget mendengar Habib Bahar bin Smith Mendapat tembakan. Itu pun saya juga tonton di Youtube-nya Bang Edi ya. Bang Edi Mulyadi. Nah, saya berusaha menghubungi salah seorang. Ya, staf ya. Atau asisten. Habib Barbie Smith. Saya berusaha menelpon tapi tidak masuk ya kawan. Nah, tidak masuk. Saya juga berusaha telepon Habib Bahar tapi tidak aktif nomornya. Nah, ini ya, ini saya teleponnya yang sering oh, dengan Habib Bahar. Nah sampai sekarang sampai saya berbicara ini belum jelas seperti apa kejadian yang sebenarnya. Ya saya sudah cari informasi sana sini juga. Tapi jika ini terjadi penembakan yang dilakukan oleh apa orang-orang tertentu. Yang mau mencederai Bahar berarti ini kan tidak mantap Namun di sini saya tidak bisa berespekulasi lebih jauh Kejadian sebenarnya menimpa ulama kita yaitu Habib Bahar bin Untuk itu kepada saudara-saudaraku Karena berita ini gempar kemana-mana Ya terjadi pro dan kontra dalam setiap orang membuat status di media sosial Maka itu tunggu saja informasi Selengkapnya kawan Kedepannya pasti akan ada Nah saat ini kita menunggu saja Jadi tidak perlu ya Membesar-besarkan Karena ini masih liar saya lihat Karena kalau kita dengar tadi Bahwa asis Januar Bahwa Habib Bahar Bismillah -habi Dalam keadaan sehat Dan sudah di rumah sakit Masalah kron kronologi Sebenarnya Siapa berbuat apa dan bagaimana Ceritanya Sekali lagi, kita tidak perlu spekulasi. Ya, saya hanya bisa mengajak saudara-saudaraku, kita doakan semoga Habib Barqis Smith senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Bagi saya pribadi, ulama. Seperti Habib Bahar Smith Yang selalu saya ikuti adalah keberaniannya. keberaniannya Keberaniannya menyampaikan bahwa yang benar itu benar Yang salah itu salah Inilah saya senangnya dengan Habib Smith Cinta tanah airnya tidak perlu lagi diragukan Karena di mana-mana Habib Bahar Besmit selalu Berteriak terkait NKRI harga mati Merah putih Ya Dan terkait masalah nasionalisme, jadi tidak perlu diragukan lagi kawan. Jika pun ada dari sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tidak senang dengan Habib Barbie Smith karena saya juga mengikuti beberapa channel-channel YouTube, ya. tidak senang karena alasan tertentu itu tidak ada masalah. Yang penting, saya senantiasa hanya juga bisa mengingatkan. Hindari, memfitnah, menghina, mencaci, memaki Karena tentunya Ucapan-ucapan po, po, oh, yang seperti itu Tindakan-tindakan seperti itu Bagi umat muslim itu adalah suatu perbuatan dosa Mengkritik silakan Tapi jangan sampai dengan kebencian Ya Karena bagaimanapun Habibah, Bismillah Bukanlah manusia yang sempurna Ya, di antara sekian banyak kelebihan beliau Pasti ada kekurangannya Dan setiap manusia pasti punya kekurangan Siapapun itu Karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini Yang bisa mengklaim pribadinya adalah makhluk yang paling suci Yang kita kenal khususnya umat muslim Manusia yang paling suci menurut kita adalah Nabi Muhammad SAW Selain itu, pasti ada kekurangannya Sekali lagi, kita doakan Habib Barby Smith beserta keluarganya Anak-anak dan istrinya Serta orang-orang yang dekat dengan beliau Senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan Amin Tetap semangat Berani karena benar Yang kira mati Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh.